Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang telepati Kenapa uh, jauh lebih mudah membuat seseorang jatuh cinta dengan cara telepati Teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru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 Teman-teman, telepati merupakan pesan yang kita sampaikan kepada seseorang melalui alam bawah sadar atau informasi yang kita sampaikan kepada seseorang masuk kepada orang tersebut melalui alam bawah sadar pesan yang kita kirim dengan cara kita bayangkan pesan tersebut Untuk membuat seseorang jatuh cinta tentunya kita bisa menggunakan telepati karena kenapa pesan yang kita kirim masuk melalui alam bawah sadarnya dan langsung menuju hati dan perasaan dia Pesan kita yang dia terima Dia menganggap seolah-olah itulah keinginan dia Seperti itu Ketika kita membuat dia jatuh cinta dengan cara telepati Dan dia mencintai kita Dia menganggap bahwa itu adalah keinginan dia Dia tidak mengetahui Yang dia rasakan itu adalah pesan yang kita kirim Seperti itu Teman-teman Kenapa lebih mudah kita membuat seseorang jatuh cinta dengan cara telepati? Seseorang ketika dia jatuh cinta, yang pertama, seseorang jatuh cinta karena dia bertemu dengan orang yang dimana sangat menarik bagi dirinya. Menarik mungkin karena orang itu ganteng, mungkin karena orang itu cantik, seksi, baik hati, tidak sombong, kaya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, mungkin saja seperti itu. Itu yang pertama, sehingga membuat dia jatuh cinta, ada rasa jatuh cinta seperti itu. Yang kedua, yang membuat dia jatuh cinta biasanya karena pertemanan yang sudah cukup lama, ada canda, ada tawa, sehingga dia nyaman dan muncullah perasaan jatuh cinta. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga, teman-teman, poin yang ketiga ini dia belum pernah bertemu dengan orang yang membuat dia jatuh cinta. Dia belum pernah melihat orang yang membuat dia jatuh cinta Tetapi di pikiran dia, di dalam diri dia Dia selalu berharap satu waktu nanti akan bertemu dengan orang Dengan ciri-ciri mungkin cantik, baik, tampan, dan lain sebagainya Yang mana ciri-ciri itu yang dia cinta Seperti itu Ada sebuah keinginan di dalam dirinya Tentang kriteria yang akan dia cinta Yang dia cinta seperti itulah Intinya seperti itu Jadi kenapa saya katakan bahwa Buat seseorang jatuh cinta dengan telepati jauh lebih mudah Karena poin ketiga ini Karena poin ketiga Dimana ada Ciri-ciri yang sudah Dia setting Dia sudah simpan di dalam dirinya Ketika dia bertemu dengan ciri-ciri itu Dia akan jatuh cinta Intinya Teman-teman dengan telepati kita rubah ciri-ciri itu Sesuai dengan kita Intinya seperti itu teman-teman Rubah keinginan dia Arahkan keinginan dia ke kita Ciri-cirinya seperti kita Intinya seperti itu Mungkin saja orang itu punya ciri-ciri Tidak sesuai dengan teman-teman Beda jauh dengan teman-teman Dia bilang Atau dia beda jauh dengan saya gitu kan dibilang ciri-cirinya pengen cowok yang can yang cantik, ciri-cirinya cowok yang tampan, e kaya, sedangkan saya jauh dari itu. Yang harus saya lakukan apa? Saya tidak boleh meng... karena kalau untuk merubah tampan itu nggak mungkin mustahil bagi saya. Memang siapa tahu kan? sesuai keinginan dia itu agak susah yang saya harus lakukan adalah merubah keinginan dia ke arah saya seperti itu caranya gimana? tadi yang saya katakan bahwa telepati kita bisa mempengaruhi seseorang merubah keinginan seseorang tanpa orang itu menyadari intinya kita jangan ikuti keinginan dia tetapi kita buat dia yang mengikuti diri kita seperti itu melalui alam bawah sadar Ketika satu waktu pernah mungkin teman-teman sudah pernah alami, di mana banyak orang yang datang menawarkan rasa cinta. Menawarkan cinta kepada teman-teman, di situ teman-teman hanya memilih seseorang. Teman-teman banyak orang yang datang sama teman-teman untuk menawarkan rasa cinta. Di saat itu, teman-teman hanya memilih satu orang. Teman-teman hanya mau sama yang satu sosok. Pernah mungkin teman-teman sudah pernah alami hal itu kalau saya sih belum saya belum pernah banyak orang yang datang tawarin cinta satu aja jarang-jarang teman-teman intinya gitu eh, mungkin teman-teman pernah suka sama seseorang sehingga pernah abaikan yang lain jadi teman-teman ketika telepati teman-teman bayangkan eh, orang itu hanya menginginkan teman-teman karakter teman-teman, sifat teman-teman dan tidak mau sama yang lain. Dia hanya mau sama teman-teman. Bayangkan seperti itu, teman-teman. Sehingga pesan itu masuk sama dia melalui alam bawah sadar ke hatinya dan perasaannya dan dia hanya menginginkan teman-teman, bahkan ciri-ciri teman-teman, e, sifat teman-teman, tingkah laku teman-teman itu yang dia jadikan kriteria orang yang akan dia cinta. Bayangkan seperti itu, teman-teman. Teman-teman, di sini rubah keinginannya melalui alam bawah sadar. Seperti itu, dengan cara telepati. Bayangkan seolah-olah teman-teman yang menjadi kriteria dia, di dimana dia akan jatuh cinta seperti itu. Semoga teman-teman berhasil. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan telepati, karena telepati hanyalah perantara yang menentukan Tuhan. Oh ya, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga berhasil. Salam dari saya, alam masih.